Informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar Lesnar, tentunya. Baiklah para Sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di seri hari ini ada sebuah gambar spesial yang tentu diunggah oleh Gunindasiar. Perhatikan para Sahabat ya, gambar spesial ketika di acara Kiss World 2022. Alhal yang terbongkar di Kiss World 2022, wow apa saja ya yang Terbongkar di acara Kiss World 2022 Kita simak aja persahabat ya Di momen spesial Ternyata Di momen ketika acara Yang ada selaranya persahabat ya Masya Allah Bunda Lesti Kejoram Dan Rizky Bilar Pengen mempunyai anak kembar Wah, wow, Masya Allah banget ya Semoga saja Setelah BBL Nanti Bunda Lesti dikaruniai Anak kembar ya, amin Mudah-mudahan Apapun niat baik dari idola kesayangan kita Selalu dimudahkan Selalu diberikan kelancaran. amin Momen ini pun persahabat ya, Sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Akun Indosiar. yang kemarin belum nonton Kiss Award, ini dia beberapa momen Menarik Kiss Award 2022, salah satunya Lesti mau punya anak kembar Masya Allah banget ya Komentar pun banyak sekali diberikan oleh Para sahabat Leslar yakni dari akun Instagram Wahyuni Umi mengatakan di kolom komentar Amin abang El adiknya nanti kembar perempuan Amin. Aminkan persahabatnya sama-sama nih doa baik selalu kita inginkan mudah-mudahan terkabul dan kita lihat juga persahabat komentar lain berikutnya dari akun Instagram Galia 6939 dari mulai dari LST ikutan d 1 sampai jadi Leslar tetap setia sama Indosiar. Kepoin poin indosiar kalau ada Leslar doang Wow, <tik> Masya Allah banget ya Mudah-mudahan kekompakan Dari Leslar Love Wars semakin Solid untuk mendukung yang terbaik Apapun itu, buat Bunda Lesti Maupun Papa Rizky Bila. Selanjutnya persahabat, Kita ke momen semalam ya Masih dibuat Baper oleh kelakuan Yang selalu Tentunya disuguhkan oleh Lesti dan Rizky Bila, Nanti kamu sahabat Ketika Bunda Lesti bisik-bisik ke Bapak Bilar Ternyata banyak sekali yang melihat Banyak sekali tentunya orang-orang yang di acara tersebut Ini baper melihat keromantisan, kekiutan dari seorang Rizky Bilar Dan Lesti Kejara Coba hitung persahabatnya berapa orang yang jadi korban terima malam tuh <laughs> Di antaranya ada Ical, ada Faul, ada Ridwan, persahabat ya, ada Dr. Iqbal juga Masya Allah, ini beberapa korban keuangan keromantisan dari idola kesayangan kita Masya Allah, semoga saja Leslar selalu romantis, selalu bahagia Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Berikutnya, persahabat, kita lihat juga Ini momen spesial, membanggakan banget ya Biala sudah terpampang di rumah Leslar Piala Kiss Award saja sudah 8 dihitung bersahabat ya Belum piala ami Awards Masya Allah Luar biasa inilah kesayangan kita Masya Allah diborong semua penghargaan Lasting Gejora tuh Kita lihat bersahabat ya Ini suatu kebanggaan Suatu kebahagiaan yang kita rasakan Alhamdulillah kita mengidolakan Lasting Rizki pilar yang berkualitas Mudah-mudahan selalu menyuguhkan karya-karya terbaik yang selalu membuat kita bangga Berikutnya persahabat agama terbaru Dibuat penasaran kembali oleh Idola kesayangan kita Di rumah selar saat ini Sudah terlihat persahabat ya Wow Ada apakah kekurangan? Apa ada foto shoot Atau ada acara lain Semoga saja persahabatnya kita Tentunya mendapatkan kebahagiaan hari ini Momen ini direpost kembali oleh Agung Family anak Leoslar 23 Kalimat caption pun dituliskan di postingan ini Ada acara apa nih di rumahnya Papa Bi dan Bunda Lasti? Wow <gifat> Kita lihat juga bersahabat ya Di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Ya, ini dari aku Yumi.bxb.taiwan mengatakan Foto buat launching ama Min Katanya tuh bersahabat ya Wow, ada jawaban komentar nih diberikan tanggapan oleh Yumi Persahabat ya bahwa untuk acara hari ini adalah acara foto buat launching bersama korudi Salim masya banget dan kita lihat juga Persahabat ke momen berikutnya tuh Leslot Entertainment wow masya banget ya bakal sesuatu kejutan di hari ini Persahabat siapa ya. lagi mereka memegang surat Wow, ada les lari itu ya Wow <tuh> Apa tuh yang mereka pegang katanya persahabat yang bikin penasaran saja Mudah-mudahan apapun yang dilakukan Diberikan kemudahan Diberikan kelancaran, amin Ya robbal alamin Dan kita lihat ke kabar berikutnya Bunda Lesti sedang di make up Oleh Rizky Make Up persahabat ya Masya Allah Bunda Lesti Mudah-mudahan lancar luncur hari ini Kita doakan selain terbaik Hanya support dan dukungan yang tentu dibutuhkan oleh Leslar, ya, masya Allah, mudah-mudahan kekompakan semakin terjalin dengan baik untuk selalu mendukung yang terbaik juga buat Bunda Lesti dan Papa Rizky. Pilar kita masih menunggu kejutan, kabar baik, dan kabar bahagia berikutnya. Jangan kemana-mana, total itu dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar. Tentunya, ini adalah informasi sore hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh